kami mengulas tentang Ketorangan Garwo kawurian yang menyimbolkan bintang nampak muncul pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Ketorangan Garwo Turko Rangshan. berikut adalah pemaparan kami Dari tutur mulut yang kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu katurangan Karwo Turko Rangsang yang menyimbolkan Turko menyerang. Primbon adalah kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada Relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta, primbon berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan. Catatan-catatan yang memuat pengetahuan penting itu lalu dikumpulkan menjadi sebuah buku primbon yang menjadi sumber rujukan orang-orang dari suku Jawa sejak zaman dahulu primbon digunakan sebagai pedoman atau arahan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan lahir batin Disiplin primbon jawa sebagai besar berisi bahasa mengenai perhitungan perkiraan peramalan nasib meramal watak manusia dan yang lainnya perhitungan serta ramalan yang beragama itu menggunakan penanggalan atau kalender sebagai dasarnya yang terdiri dari gabungan sedemikian rupa dari hari dan weton. banyak orang mengatakan bahwa dominasi istri dalam rumah tangga dapat merusak hubungan suami dan istri hal ini didukung dengan perspektif ketimuran yang dianut banyak masyarakat Indonesia pada umumnya pada dasarnya hubungan suami istri sudah seharusnya dibangun dengan dasar kerjasama dan komunikasi dengan kata lain dominasi yang dimiliki istri ataupun suami sama berbahaya dan beresiko dalam keharmonisan rumah tangga Seperti nama Katurangganya, Katuranggan Garwo Durgo Rangsang memiliki filosofi Dewi Durgo. Dewi Durgo sendiri disebut sebagai ibu alam semesta. Sebab ia merupakan perwujudan dari kasih sayang serta lembutan. Tugas Dewi Durgo ini kerap diartikan sebagai lambang dari tugas utama dewa yakni melindungi Para pemujanya dari kesulitan hidup. Di samping itu, Dewi Durga juga bertanggung jawab untuk memberikan kekeringan, bencana, dan wabah untuk mengingatkan manusia kepada Tuhan Ma aku Ciri dari keterangan Garbo Durga Rangsa Tubuhnya pendek dan kecil Cenderung agak bulat bila dilihat Kulitnya kuning Rambutnya halus lemas Buah dadanya besar Tatapannya cenderung melirik Watak dari keterangan kargo terkorang cenderung lebih dominan di dalam urusan berumah tangga. kerap menindas dan menyepelekan suami. Dan gairah seksualnya tidak gampang terpuaskan. Meskipun wanita tipe ini senang bermain ranjang, namun sesungguhnya hasrat seksualnya termasuk sedang-sedang saja. Wanita dengan keteraturan tubuh sang biasanya juga tidak romantis dan lebih mementingkan nafsu. Ia seringkali memaksa jika meminta cinta, namun kemudian mengecek dan menyepelekan pasangannya jika ia tidak dapat terpuaskan. Namun, apakah benar kombinasi istri dapat menyebabkan kerusakan hubungan suami dan istri? Silakan mengomentari penjelasan kami.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 Nyer ingin sampai